Halo Sobat AM, gimana liburannya tahun ini? Pasti seru ya, ada yang liburan ke negeri Cina nggak? Negeri yang terkenal dengan salah satu keajaiban dunianya Apalagi kalau bukan tembok besar Cina Kali ini kita akan bahas asal mula dari tembok besar Cina yang luar biasa itu Mudah-mudahan dapat membantu Sobat lebih paham lagi tentang si tembok besar ini Jangan kemana-mana ya, sebelum menekan tombol subscribe dan share video ini ya gratis kok jadi tunggu apa lagi yuk kita langsung ke asal mulanya tembok besar China tak hanya tentang rangkaian tembok dan benteng kuno dengan panjang total lebih dari 13000 mil di China Utara lebih dari itu bangunan ini mungkin adalah simbol China yang paling dikenal dan sejarahnya yang panjang dan jelas dilansir oleh History. Tembok besar China awalnya digagas oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad ketiga sebelum masehi sebagai sarana untuk mencegah serangan dari Noma dan Barbar. Bagian tembok besar yang paling terkenal dan paling terpelihara dibangun pada abad ke-14 hingga ke-17 selama dinasti Ming. Meskipun tembok besar tidak pernah secara efektif mencegah penjajah memasuki China, tembok itu berfungsi sebagai simbol kuat dari kekuatan abadi peradaban China. Sekitar 220 SM, Qin Shi Huang. Kaisar pertama China yang bersatu di bawah dinasti Qin, memerintahkan agar benteng-benteng sebelumnya dihapus sejumlah tembok yang ada di sepanjang perbatasan utara digabungkan menjadi satu sistem tunggal yang akan membentang lebih dari 10 ribu li, atau kira-kira sepertiga -kira mil dan melindungi China dari serangan dari utara. Pembangunan, Wanli Changcheng, atau tembok panjang 10 ribu li, adalah salah satu proyek pembangunan paling ambisius yang pernah dilakukan oleh peradaban manapun. Jenderal Cina yang terkenal Mengtian awalnya mengarahkan proyek tersebut, dan menggunakan pasukan besar tentara, narapidana, dan rakyat jelata sebagai pekerja. Sebagian besar terbuat dari tanah dan batu, yang membentuk dinding membentang dari pelabuhan Laut Cina Sanghaiguan lebih dari 3.000 mil barat ke Provinsi Gansu. Di beberapa area strategis, bagian tembok tumpang tindih untuk keamanan maksimum dari dasar 15 hingga 50 kaki, Tembok besar menjulang setinggi sekitar 15-30 kaki dan diatapi oleh benteng setinggi 12 kaki atau lebih tinggi. Dikatakan bahwa sebanyak 400.000 orang tewas selama pembangunan tembok. Banyak dari pekerja ini terkubur di dalam tembok itu sendiri. Dengan kematian Qin Shi Huang dan jatuhnya dinasti Qin, sebagian besar tembok besar runtuh. Setelah jatuhnya dinasti Han, serangkaian suku perbatasan menguasai Cina Utara. Yang paling kuat adalah dinasti Wei Utara yang memperbaiki dan memperluas tembok yang ada untuk mempertahankan diri dari serangan suku lain. Kerajaan Baiki, 550-577, membangun atau memperbaiki tembok sepanjang lebih dari 900 mil, dan dinasti Sui yang berumur pendek namun efektif, 581-618, memperbaiki dan memperpanjang tembok besar beberapa kali. Dengan jatuhnya Sui dan bangkitnya dinasti Tang, Tembok besar kehilangan arti pentingnya sebagai benteng, karena China telah mengalahkan suku tujuh di utara dan meluas melewati perbatasan asli yang dilindungi oleh tembok. Pembangunan tembok besar seperti yang dikenal sekarang dimulai sekitar tahun 1474 di masa dinasti Ming. Setelah fase awal perluasan wilayah, penguasa Ming mengambil sikap defensif. Reformasi serta perluasan tembok besar mereka adalah kunci dari strategi ini. Antara abad ke-18 dan ke-20, Tembok besar muncul sebagai lambang China yang paling umum bagi dunia barat. Saat ini, tembok besar diakui sebagai salah satu prestasi arsitektur paling mengesankan dalam sejarah manusia. Pada tahun 1987, UNESCO menetapkan tembok besar sebagai situs warisan dunia. Itu tadi sejarah singkat dari asal mula tembok besar China, salah satu keajaiban dunia yang masih terpelihara sampai saat ini. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mengetahui asal mula dari tembok yang sebenarnya adalah sebuah benteng ini. Jangan kemana-mana karena akan ada video keindahan dari berbagai sisi tembok besar China yang dapat sobat nikmati. Selamat menikmati videonya.